far oh, away. Wow. coba nih ya oke mantap pokoknya ini dari belakang eh uh, mau ya mirip yang cuma nggak ada lokokannya dari yang dua setengah new gitu ini mantap pokoknya sama R25 gua Aduh beda jauh warninya itu beda jauh bro bisa bayar ya. kuncinya ada ya. oh nggak ada kelesnya kan untuk kunci apa keles atau apa? Enggak ada. ada. Kita coba ya, Bro. ini perdana ya, Bro. Bismillahirrahmanirrahim, punya motor punya orang ya. Jangan terlalu dibawa barbar. -bar. Oh, cakep nih. Set. Ini kayak mau udah kayak mau gini nih. Mesinnya halus banget, Bro. nggak berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba first impression. motor dulu nih, suaranya, uh ini standar aja ini masih beras suaranya gitu. Tapi untuk uh, posisi duduknya Bro, ini masih tegak ya. Mari Bang, ini ada si Steve nih. Narik bro, enteng tarikannya. Jangan coba coba, muter-muter ya bro. Ini kalau suaranya udah pakai knalpot custom ya bro atau X, ini pasti lebih cakep bro. Ini jalannya jelek bro. Oh, nggak kuat bro, ngungungnya. Tapi tarikannya uh, mantep Missouri ya, uh, untuk video mungkin rada goyang ya bro ya karena emang jalannya gini bro jalan kota tapi gak rata begitu bro kalau cewek gak rata mah enak bro ini jalan gak enak, aduh ngomong aja kadang getar-getar buat kamu cintaku mantap ini untuk tarikan masih halus ya kalau ini tarikannya kurang kalau menurut saya itu kurang jengmat untuk sendiri cepet panas bro khususnya di bagian kaki karena mungkin beda ya, karena saya lebih sering pakai 2,5 ini yang gue rasain itu pasti apaan gue ucapin jujur gitu bro berasa banget panas, ya nggak panas panas amat sih, coba anget gitu tapi lebih, lebih anget sama dia ya gitu. nya juga enak ada ini motor orang soalnya bro jangan sampai ditabrak orang. <Gülüyor> Ini suara ngerung-gurungnya juga enak, bro. Ini nggak bisa barbar -bar ya di sini, jalan kota, tapi kalau pagi udah kayak buat semacam car free day sama dagang ya, bro. Jadi rame, bro, nggak bisa bawa kenceng tapi bawahnya juga santai aja karena punya orang bukan punya gue ya bro ini kemana ini mobil nggak oh, ya. jelas nih susah Bro mau gitu brosur ini ya tingginya kecil ya Bro ini kalau gede kayak versi atasnya 636 itu lebih cakep Bro ini bawahnya itu lebih berasa gitu Wah ini kan ma masih mini ya Bro tangkinya ini ownernya Bang Samo ya bro Gue tadi minta izin buat pinjem Alhamdulillah e, Dipinjemin ya buat ini Review sama first impression itu Seperti apa nih yang motor viral ini Ternyata enak bro Cuma ya itu tarikannya emang Kurang jengat gitu Mungkin karena belum ganti yang X ya Part-part modifinya kalau oh, diganti juga ini bakalan cakep nih enak banget buat narik nggak takut bro ini nggak berani berani yeah. oh, cakep kali bro kalau nantar di mobil loh Tempel aja mobilnya tuh warnanya gue birunya itu khas sekali itu loh bro Glow-nya itu metaliknya tuh mantep biasanya kalau motor kan oh, untuk bodi plastik sendiri cuma luarnya aja ya dalam itu masih kopong gitu dalam arti catnya itu gelap gitu Oh, plastik sendiri untuk dalamnya, ini luar dalam itu dicat, bro. Ya, beda ya. Ini dicat ya, dalamnya jadi beda. Mangga, mangga, mangga, mangga. buat kamu cintaku kadang okay. <laughs> takut gimana ya eh eh, eh, eh, eh, eh, eh. up masih muda ya tapi logatnya udah kayak mama gitu ngonong aja gitu Kita foto kita ganggu apa gimana nih? eh tak Ikutan aja. Ayo Mangga. Oh, <laughs> Di foto dulu. Di foto dulu. Burau, oh ya foto oh, foto foto. Oke, okay, nih walaupun numpang ya. Oke. Okay. Mantap, oke, okay, thank you. Ini balikin lagi ya, kok, nya ya? Semoga uh, Irwan KBM nih, uh, tahun depan bisa beli yang kayak gini ya, bro? Supportnya, thank you buat kalian semua. Next video, thanks for watching. See you, bye bye. Oke, okay, thank you for watching. Next video, good. I'm so